Tingkatkan tingkatkan sebab cinta Tentang kanjeng Nabi itu tolok ukur Kadar bobot iman seseorang tergantung Demenai marang kanjeng Nabi Demenering kanjeng Nabi temanan Ya luar biasa imannya. Nek ditafsirnya ke langkung ke bawah Demenai marang tanah air temanan demenering bangsane temanan demenering bangsane bangsan demenering ring tanah air temanan di menining ulama temenanan di menining Nabi ya luar biasa lihat maka ini kita lho ukurnya tapi bagi oknum-oknum manusia yang mau menghancurkan al-islam terutama dan umat beragama pada umumnya nanti kalau sudah ditekan dengan ekonomi, digencet dengan ekonomi orang mempan, dengan segala orang mempan ujungnya yang paling berbahaya ingat, antar umat beragama yang akan dibenturkan untuk mempercayai